Bersama, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga tambahan wawasan bagi kita semua, terutama istilahnya ilmu berkenaan dengan agama. Karena, kenapa kalau kita istilahnya mempelajari, ya kan, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan agama Islam, berkenaan hukum-hukum Islam. Apabila kita menguasai ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala insya maka insyaallah dunia akan datang kepada kita seperti itu, ya teman-teman. Jadi, jangan sampai istilahnya mengesampingkan ilmu akhirat, ya kan, ataupun istilah. Bisa dikatakan ilmu agama Karena ilmu agama itu sangat penting bagi kehidupan kita Orang bisa selamat, orang bisa bahagia Orang bisa istilahnya melakukan ya kebaikan-kebaikan Itu berkat kita belajar tentang ilmu agama Tapi kalau kita tidak mengenal agama Hanya mengenal ilmu dunia Maka tersesatlah kita nantinya Maka daripada itu teman-teman sekalian Mari kita belajar bersama, ngaji bersama Dengan Syekh Muhammad Zainul Asri ini Semoga kita dapat manfaat ya yang baik kita ambil yang tidak baik kita buang ya seperti itu. Oke okay, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. A'udzubillahi minasy rajim. Setekah ni banyak orang takut buat. Banyak orang nak buat dia takut-takut. Allah. Sebab takut ni karena syaitan duk bisik ke dia. Ha bagi hang habis duit ha. Betul. Hang bagi. Habis ya, duit ha. Betul lah Allah kata as-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kamu dengan kefakiran. Ha bagi hang habis eduang. bil fahsya dan syaitan ini sentiasa menyuruh kepada kejahatan. Tapi sebaliknya Allah, wallahu ya'idukum maghfiratam, maghfiratam, wallahu ya'idukum maghfiratam minhu wa fadla. Wallahu ya minhu wa fadla. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kamu maffirah, dan kelimpahan maknanya kalau kita bagi ke orang Allah, apusah. Kita dengan Tuhan ni nak berusaha dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ni. Kita banyak urusan yang kita nak berusaha dengan Tuhan. Hak Tuhan ni, hak Tuhan ni, bekit dengan kita, dengan keluarga, anak-anak dan semua. Banyak urusan kita Allah SWT Akan memurahkan urus, akan Memudahkan urusan yang kita nak berurus dengan dia Kalau kita dah settle dengan dia Maknanya Salah silap kita tu Kita dah selesai dengan dia Allah. Saya kelas yang mengajak Ada orang masalah dengan saya Selalu lekat. Tak boleh mengajak Mengajak Macam lopak Tak lebih. Jadi kita kena berhenti tengah diwajah main dia. Di depan saya masalah saya. Jadi Allah maksudnya ada si Muhammad. Maksudnya saya kalau saya kena saya mengajar saya kena selesai dengan orang di depan saya. Kalau tak selesai masalah. Dan kita nak bagi ke orang buat orang yang kita rasa kita khas tak apa dengan dia kita bagi-bagi. begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hanya akan memudahkan pemberian dia pada kita Allah Subhanahu Wa Muhammad kalau kita selesai dengan dia. Maknanya orang ni kalau hari itu dia mulakan hari dia. Allah jadi dia akan menempah beribu keridaan Tuhan sepanjang hari yang ditempuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa <coughs> contoh? Hari ni kita nak berurusan dengan JPJ. JPJ pun Dah tak bagi dah. Tak bagi tempoh lama-lama orang yang tadarote. Kita beso bayar lah. Kita nak berurusan dengan JPJ. Bila JPJ buka kaunter? Orang patok Ayah. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi orang ni kalau dia dengan Allah dah selesai, hak itu dosa tak ada dengan Tuhan, Tuhan akan bagi kemudahan. Macam mana? Sebelum pi beratok, sebelum pi kaunter. Jadi pegang duit, aku nak bagi kat siapa? Pasal so, saya Muhammad. Kita pun keluar rumah sampai trafik lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aduh, budak-budak dok menengok mangga ke apa tu. Panggil sat. Panggil sembang. Dia nak bagi barang dak? Tak mau. Saya dah kerja. Kalau tak mau belilah. Atapun Allah salli ala sayyidina Muhammad. Ni kita tak jumpa orang lagi nak bagi. Tengok-tengok ada orang tunggu di bas stop. Berhenti tu, masa nak panggil sat. Bagi dia pun tercanggak-canggak apa dia ni tak apa lah bahagian dia tu tak tercanggak-canggak tu heran tu. tu Assalamualaikum tolong doa pergi macam tu dia pun teringatlah sejarah hidup dia ih eh, pelik dia pun tulis dia dalam Facebook hari ni jadi pergi lah semua tu ni mana kita fikir macam mana kita nak memudahkan urusan hidup ni sangat mudah bagi orang yang sangat pemurah sebab itu guru saya sebut Waktu kami muda-muda Dulu Dia kata Kalau nak senang Hiduplah pemurah Itu dah Dia punya motor hidupnya Kalau nak senang Hiduplah pemurah Taib Masa apa Orang yang pemurah Bersedekah itu Bursa mudah Sebab dia mendapat Keredaan Allah Itu ya Bila Allah reza Contoh rumah rumah kita Kalau kita sayangkan dia Fikir nak bagi apa, dia Macam-macam nak bagi kat dia Nak bagi hal tu, nak bagi hal ni Nak bagi hal tu, nak bagi hal ini. Begitulah Allah bila mana dari Allah kepada kita Semua dia bagi Orang yang hidupnya sempit Sebabnya Allah tak reloh pada dia lah pengecamannya dia. dia buat kerja semua susah Buat hal tu tak jadi Buat hal ni tak jadi Rasai dia tu masih belum mendapat keredaan Allah. Cuba check apa salah dia dengan Tuhan. Paling kurang salah dia dia tak sedekah Sedekah ni bukan wajib. Tapi kira wajib kalau itu ialah suatu program yang Tuhan buat untuk kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad maka beruntunglah orang yang ada duit sebab dia boleh mendekatkan diri kepada Allah dengan duit kalau kita tak ada duit, kita doa je untuk orang yang dalam kesusahan tapi orang ada duit, doa pun dia boleh bagi manfaat pun dia boleh bagi ke orang jadi bersyukurlah kepada orang-orang yang ada duit boleh menyumbang ke orang kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak redha pada kita dia redha dengan kita sedekah orang contoh so, tu ada dosa dengan Tuhan Tuhan tak redha tadi tapi dengan dia bersedekah ni settle dosa-dosa sebelum tu cover dengan sebab hanya sedekah sahaja sebab yang Nabi sebut as-sadaqatu tutufi'u ghadab ar-rahman sedekah memadam kemurkaan Tuhan yang bernama Rahman Allah SWT Jadi kalau macam tu Kalau kita nak Allah riyaduh Perlalikan sepanjang masa Setekah banyak masa Dia bukan mesti setekah ribu-ribu Sakat kita mampu Inna Allah la yukallifu nafsan illa wussaha Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala Dia tidak membebankan kita melainkan sakat semampu kita Allah SWT Oke, okay guys, sudah selesai videonya, dan itulah tadi ya, daripada Syekh Muhammad Zainul Asri yang mana cara ya, agar supaya kita mudah dalam urusan kita setiap hari, yaitu mencari rida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari rita Allah subhanahu wa ta'ala Dengan bersedekah ya Kalau kita menjadi pemurah maka hidup Akan menjadi mudah Allahu Akbar Itulah tadi ya pesan penting daripada Ustadz Syekh Muhammad Zanul Asri Ini guys Allahu Akbar beliau ini Masya Allah dalam setiap ceramahnya Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. tak henti-henti Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad S.a.w. perlu kita Tiru juga guys bahwasanya dengan Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad S.a.w. menunjukkan cinta ke Kepadanya, menunjukkan kerinduan Kepadanya Maka daripada itu teman-teman sekalian Mari kita biasakan untuk senantiasa bersalawat Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Diikuti dengan sedekah Maka insya Allah kebahagiaan dan kemudahan Dalam urusan kita setiap hari Insya Allah Allah akan permudahkan Allahumma sallallahu alaihi Muhammad Oke okay guys itu saja video kali ini Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini Sampai selesai Buat teman-teman semua yang mau request langsung saja DM Instagram Saya Ya, follow Instagram saya di Aca Mujib. Ada juga akun TikTok saya, yaitu Cak Mujib Official. Teman-teman boleh lihat di sana juga, banyak istilahnya video-video yang kita upload di sana juga. Oke, okay? oke okay guys, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai, ya kan? Terima kasih banyak buat teman-teman semua, istilahnya yang support terus channel ini. Semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan, kesehatan, dan juga ke nikmatan yang sangat besar kepada kita hingga kita istilahnya bahagia di dunia dan juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, okay, terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya dan saya pamit Bin diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.